Harga burung cucak rowo bisa dibilang adalah yang paling stabil sendiri di antara harga burung jenis yang lain. Berdasarkan pengalaman malah tidak pernah turun, hampir setiap berganti tahun harga malah cenderung naik. Salah satu faktor yang membentuk harga cucak rowo stabil adalah 1. Diternak sulit Cucak rowo terkenal nomor satu di dalam hal sulit untuk diternak. Meskipun hasil produksi, rata-rata burung cucak rowo bertelur cuma dua butir. Belum lagi ditambah tingkat resiko kematian dalam proses pembesaran. 2. Cucak rowo tangkapan hutan semakin sulit dicari. Faktor alam dan manusia, hutan habitat aslinya sudah banyak yang gundul karena ditebangi untuk industri atau pemikiran warga dan tangan-tangan jahil manusia yang melakukan perburuan liar untuk alasan ekonomi. Tiga, Di pasar burung tidak ada yang jual cucak rowo impor. Setahu saya, tidak ada rata-rata yang dijual adalah cucak roboh dan cucak roboh hasil penangkaran. Meskipun dengar-dengar ada juga cucak rowo impor, tapi belum pernah menemuinya langsung. Dengan melihat ketiga alasan tersebut, sudah bisa disimpulkan bahwa stok yang diperjualbelikan cuma sedikit dan bakalan sulit dicari. Hal ini bisa dibuktikan sendiri dengan melihat langsung stok-stok di perdagangan pasar burung, pedagang rumahan atau kios-kios kecil di pinggir jalan. Jadi, burung cucak sangat prospek sekali untuk ditangkap. Jika dilihat dari cara harganya maupun ketersediaannya di pasaran, yang tidak akan mungkin banjir karena adanya impor masuk atau tangkapan ikan yang banyak. Untuk status konservasi adalah tidak dilindungi. Dibebas bebas parjualan ikan untuk umum, meskipun beberapa saat lalu sempat dilindungi. Dan berikut adalah daftar harga yang kami rangkum untuk sederhananya.